Halo guys, kembali lagi seputar pembahasan tentang jatuh cinta atau cuma kagum, yuk cek bedanya. Sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, agar Anda dapat pemberitahuan sekitar informasi menarik yang lainnya dari channel King Story Tutorial. Real. Ketika menjalin hubungan dengan seseorang, terkadang muncul pertanyaan di hati, apakah hanya sekadar jatuh cinta atau benar-benar mencintainya? Anda pun dibuat penasaran, namun... Ada sejumlah tanda yang bisa membedakan perasaan jatuh cinta dan kagum dalam hubungan. Yuk cek tandanya. Yang pertama, mencintai seperti saudara. Tanda pertama yang bisa menunjukkan kalau Anda benar-benar mencintai pasangan, cinta dirasakan benar-benar penuh dengan rasa kasih sayang tanpa ada suatu kekurangan sedikit pun terhadap pasangan. Perasaan ini dinilai dapat membuat hubungan bisa menjadi lebih langgeng karena lebih kuat. Yang kedua, tidak bisa jauh dari pasangan. Jika hal ini dirasakan dalam hubungan, maka Anda sedang dalam tahap obsesi pada hubungan. Padahal tahapan ini bisa juga dirasakan dalam hubungan persahabatan. Perasaan ini membuat Anda hanya ingin dekat dengannya dibandingkan dengan keinginan untuk merasakan kasih sayangnya. Yang ketiga, cemburu berlebih. Perasaan cemburu yang berlebih tidak bisa dikatakan sebagai ungkapan rasa cinta terhadap pasangan. Perasaan ini pun juga dapat terjadi dalam hubungan pertemanan. Dengan kata lain, perasaan cemburu berlebih ini tidak bisa menjadi acuan jika Anda mencintai pasangan. Yang keempat, ini menjadi bagian hidup. Dalam pertemanan, Anda kerap ingin memahami teman-teman untuk bisa lebih dekat dengannya. Namun, ketika jatuh cinta dengan seseorang, Anda menginginkan lebih dari itu. Anda bahkan menginginkan untuk bisa menjadi bagian dari masa lalu, masa kini, dan masa depannya. Yang kelima, tertarik dengan tujuan pasangan. Dalam hubungan berpasangan, jika benar-benar jatuh cinta maka akan timbul rasa tertarik untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai pasangan. Di sisi lain, jika hanya berada dalam hubungan persahabatan, maka perasaan itu tidak akan muncul dan bahkan rasa cemburu akan kesuksesannya lah yang akan timbul. Yang keenam, ini mengenal dekat keluarganya. Perasaan jatuh cinta seseorang akan menimbulkan keinginan untuk bisa mengenal lebih dalam pasangan. Perasaan itu bahkan mendorong Anda untuk mengenal orang-orang istimewa yang ada di hidupnya dan berkeinginan untuk menjadi bagian tersebut. Satu frekuensi kecocokan dengan seseorang adalah suatu hal yang tidak bisa disangka, terlebih jika sedang jatuh cinta. Mungkin itu adalah beberapa poin yang Anda ketahui. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.